Halo apa kabar kalian semua Pada kesempatan kali ini Aku ingin memberikan tutorial Bagaimana caranya mendapatkan tank Tanpa wanted 6 Dan berikut caranya Oke okay. Jadi kita akan cari mobil terlebih dahulu Dan mobilnya yang cepat ya Oke okay. Oke okay. Oke okay. Kita naik mobil ini Kita akan naik mobil ini saja Kita naik mobil ini Dan Stop stop stop stop Anda ingin pergi ke surga atau tidak? Ingin dong? Yakin? Ingin pergi sekarang? Oh tidak, tidak, tidak Baiklah <laughs> Oke okay, kita lanjut Kita sekarang akan uh, Ke Pulau 2 Ya Maksudnya ke Kota 2 Oke okay. Dan kita akan membeli Sesuatu aset Ya Harganya, kalau tidak salah, tujuh tujuh tujuh ribu dolar. Ya, kita akan membeli aset tersebut. Oke, okay. lanjut. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus jalan. Taduh jalan Oke okay. masih lumayan jauh perjalanan ini Oke, okay, baik. Sedikit lagi kita akan sampai. Oke, okay. nice. Oke, okay. kemudian kita akan ke sebelah sini. Oke. Okay kita akan membeli aset ini 7.000 dolar. kita akan beli aset ini oke okay. dan kemudian tunggu sebentar dan oke okay. ini masih kosong Ini masih kosong, tapi kita akan isi. Ini masih kosong, kita akan masukkan mobil ini. Mobil ini untuk kita kabur, ya, untuk kabur nanti. Sekarang kita akan menaiki atau naik helikopter di atas ini. Oke, okay. oke okay, kita akan naik dan kita akan ke misi C. Oke, okay. kita akan ke sana. Oke okay. Nah, sudah sampai di lokasi, kita akan turun. Oke, okay, turun. Oke, okay. masuk. Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm never thinking out loud, no matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware Oke okay, Kita lanjut Kita lanjut Kita akan menggunakan Helikopter lagi Oke, okay, terbang lagi, terbang lagi, kita akan ke sana. Oke, okay? oke, okay, terus bagus, terus bagus. Oke. Okay oke okay, terus terus terus terus oke okay. turun di sini turun di sini Oke. move away from the tank oke okay, kita akan menaiki tank wah ampun dituruh hingga tuh oke okay. lanjut, terus, jalan oke okay. terus, oke, okay, terus, lanjut, jalan oke okay, oke okay. sedikit lagi sampai oke okay, terus bagus sedikit lagi sampai oke okay. Oke, okay, terus bagus. ya oke okay, sedikit lagi. Terus, terus, terus. Ayo dong, ayo cepetan dong, cepetan dong. Terus, terus, terus, terus. Aduh, aduh, aduh, adu, adu, adu, adu. Terus, ayo, ayo, terus sedikit lagi, sedikit lagi. Oke okay, terus masuk masuk ke sini masuk oke okay, oke okay, masuk ke sini oke okay. oke okay, untungnya bisa ya untungnya sempat ya eh, eh, eh jangan tutup jangan tutup buka-buka aja buka aja nah sini no sini nah dapat tank oke okay. kita akan hilangkan bintangnya oke okay. inilah fungsi mobil tadi untuk kita pergi ke spray oke okay. nah ini fungsinya mobil kita ambil tadi ya untuk ke spray pastikan saat kita ambil jangan mobil polisi karena tidak bisa di atau mobil lainnya seperti mobil eh uh, apa ya mobil pemadam kebakaran ya atau tank, tank ya memang tidak bisa di Selus, apalagi ya, ya itulah yang tidak bisa dispray. Oke, kita akan masuk spray. Dan setelah seperti ini, tunggu sebentar. Jangan sampai menabrak atau menembak. Kalau menabrak mobil boleh, tapi jangan menabrak mobil polisi.